Kehidupan di alam liar bagi hewan memang selalu dalam ancaman predator, yang selalu meneror dan berburu mereka, oleh sebab itu semua hewan yang hidup di luar sana harus selalu berhati-hati jika ingin tetap hidup. Seperti yang sedang terjadi saat ini, Komodo Dragon sedang menargetkan untuk berburu mangsanya, berikut ini akan memperlihatkan bagaimana tiga ekor monyet diserang dan ditelan oleh komodo dragon. Nomor 1 Kelihatannya, seekor komodo besar sedang menyerang dan melumpuhkan monyet, nampaknya komodo sedang menggigit kepala monyet tersebut, setelah beberapa menit, Akhirnya Komodo langsung menelan monyet itu secara hidup-hidup. Dan monyet hanya pasrah ketika Komodo mulai menelannya. Nomor 2 Kelihatannya monyet sudah tahu kalau dia berada dalam ancaman predator, dan benar saja, Komodo Dragon langsung menyerang dan mencoba merobek tubuh monyet tersebut, kebiasaan jika mangsa seperti monyet. Komodo langsung menelannya tanpa harus merobek-robek tubuhnya, akan tetapi kali ini Komodo hanya merobek tubuh monyet, potongan tubuh tersebut baru ditelan. Nomor 3 Nampaknya Komodo sudah mendapatkan seekor monyet dari hasil berburu, kelihatannya Komodo sedang berusaha untuk menelan monyet tersebut, Kebiasaannya Komodo untuk menelan seekor monyet membutuhkan waktu lebih kurang sekitar 10-10 Setelah itu, Komodo langsung dapat menelannya, seperti yang sedang terjadi saat ini. Komodo selain memakan hewan yang didapatkan dari hasil berburu, mereka juga pemakan bangkai hewan yang sudah mati, dan lebih parah lagi Komodo juga termasuk ke dalam hewan kanibal.